Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban pada halaman 110, 111 pada tema 2, kelas 5 udara bersih bagi kesehatan mari kita jawab untuk halaman 110 ayo berdiskusi kamu telah mengetahui cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain Amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Diskusikan bersama teman sekelasmu. Mari kita jawab. Sikap mereka terhadap pesaingnya yaitu satu Mereka saling melengkapi dan mendukung setiap usaha mereka. Dua, mereka selalu bertukar ide cara berusaha yang baik 3. Mereka kompak menjaga kebersihan tempat mereka usaha agar konsumen yang belanja tetap nyaman Berikutnya di halaman 111 Di sekolahmu ada kepala sekolah, guru, siswa, dan penjaga sekolah Bagaimana jika semua orang di sekolahmu tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Apa yang akan terjadi? Tuliskan jawabanmu pada kotak berikut bari kita tuliskan jawaban kita ya. Tidak ada kerjasama dalam sekolah akan mengakibatkan pekerjaan masing-masing tidak diselesaikan. Mudah terpecah belah karena tidak adanya tanggung jawab dalam diri mereka masing-masing. Masih di halaman 11. Bagaimana jika semua orang dalam keluargamu tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing, apa yang akan terjadi? Maka keluarga itu akan hancur dan rusak karena tidak melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Dan jika semua orang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam keluarga, maka itu bukan disebut keluarga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.